Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahimina syaitanirrajim. Inna sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat. Wa malaikatahu malaikat-malaikat bersalawat. Yusalluna ala nabi semuanya bersalawat. Kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ya ayuhalladzina Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Allah bersalawat, bahwa malaikat bersalawat. Ya ayuhalladzina amanuhai orang yang percaya. Sallu alaih. Berselawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang kenapa ayatnya tidak langsung saja? Berselawatlah kamu. Kenapa mesti disebutkan Allah berselawat, malaikat berselawat? Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat-malaikat berselawat, mengapa kamu tidak mau berselawat? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Apa bedanya? Salawat Allah maknanya Allah ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat bersalawat, maknanya malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang beriman bersalawat, apa maknanya orang beriman berdoa kepada Allah supaya senantiasa mencurahkan ridha dan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah itu nabi kalian nabi kalian minta didoakan kan nabi Muhammad minta didoakan kan kalau begitu dia perlu, dia berhajat, dia butuh, dia berperlu kepada selawat kamu. Ini orang jahil, orang tidak paham. Nabi Muhammad tidak perlu pada selawat kita. Andai semua dunia ini kapir, tak percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak rugi sedikit pun. Lalu untuk apa kita berselawat? Bukan untuk dia. Kita berselawat bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat untuk diri kita. Man sallallahu alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Sallallahu alaihi biha asura Allah balas sepuluh kebaikan. Wa khutat anhu asura sayyat. Allah tutupi sepuluh dosa-dosa silap kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat. Allah naikkan tingkatan derajat kemuliaan sepuluh tingkatan. Beristighfar dosa diampuni, tapi belum tentu yang lain dapat. Maka dengan berselawat, dosa terampuni. Ada orang berzikir belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala zikirnya. Kenapa? Karena zikir amalan dia. Tapi orang berselawat pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selawat pasti diterima? Karena salawat adalah permohonan kepada Nabi Muhammad SAW dan otomatis pasti dibalas. Karena semua yang dimintakan kepada Nabi Muhammad atas nama Muhammad SAW pasti dikabulkan Allah. Janji Allah. Wa lahu fa'oyti ka rambuka. Apapun yang kau mahu akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan alam semesta ini pun diciptakan Allah. Karena sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Nabi Adam berdoa kepada Allah minta ampun dosa dengan menyebut nama Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka bihaqti Muhammad Aku mohon kepadamu dengan nama dia Yang namanya tertulis Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam AS. Allah bertanya bukan karena tidak tahu Allah Allahumma kasih tahu kenapa kau sebut nama dia Siapa dia Kata Nabi Adam aku tidak tahu siapa dia Falamma khalaqtani ketika kau ciptakan Aku nafakta fi roh Kau tiupkan roh ke dalam tanah Tubuhku Ketika roh masuk ke dalam jasadku Aku angkat kepalaku Aku lihat ada namanya Bersanding dengan namamu di tiang-tiang sana aras, tentulah dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya. Dengan menyebut namanya, diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa, nabi Adam alaihi salam. Orang-orang kafir musyrik, ketika mau perang melawan, orang Yahudi percaya bahwa akan ada nabi akhir zaman yang akan diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hari kiamat dan orang Yahudi tahu bahwa dia itu adalah keturunan Nabi Ibrahim tapi mereka tidak tahu apakah dia dari jalur Ishaq atau dari jalur Ismail alaihi salam maka mereka sebelum berperang melawan Bani Qatafan mereka berdoa Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabikal mursal kami mohon kepada Engkau ya Allah berkat nabi terakhir yang akan Kau utus di akhir zaman maka kemudian apa yang terjadi wa kanu min qablu yastaftithuna 'ala alladhina kafaru sebelum ria lahir orang-orang Yahudi itu sudah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya, sebelum mereka mengetahui dia, Fala Majah Ahumma Arafu Kafarubi. Tapi itulah jahatnya orang Yahudi ini. Ketika Nabi Muhammad SAW yang ditunggu itu datang, Kafarubi, mereka justru kafir kepadanya. Kenapa mereka kafir? Karena mereka menyangka bahwa yang datang itu keturunan dari jalur Ishak. Tapi ternyata yang datang itu dari jalur Ismail. Alaihissalam. Kita tak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ishak. Ishak ataupun Ismail, kita menerima dia. Kita dari kecil sudah mengucapkan ashadu alla ilaha illallah wasshada na Muhammad rasulullah. Berjumpa dua orang satu majlis, majlisnya menjadi majlis bangkai busuk berbau. Kalau tidak mengucapkan Allahumma salli ala sida na Muhammad wala wa alisida na Muhammad. Khutbah Jumat batal kalau tidak mengucapkan Allahumma salli ala sida na Muhammad wala wa alisida na Muhammad. Salat batal kalau tidak menyebutkan Allahumma salli ala sida na Muhammad wala wa alisida na Muhammad. Majlis ilmu menjadi majlis antanajifah bangkai busuk dan berbau kalau tidak menyebutkan Allahumma salli ala sida na Muhammad wala wa alisida na Muhammad. Doa tidak akan dikabulkan Allah SWT. Tak sampai ke pintu langit. Sebelum mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal musallim. Di ujung doa ditutup. Wassalallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad SAW. Maka banyak bersalawat. Banyak-banyak bersalawat. Siapa yang paling dekat dengan Nabi SAW? Jarak kita 1421 tahun. 14 abad, hampir 15 abad. Bagaimana cara kita dekat dengan dia? Maka akrabu majlisan Orang yang paling dekat majlisnya dengan Rasulullah SAW Orang yang paling banyak bersalawat Maka banyak-banyak bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Diamnya bersalawat dalam hati Geraknya adalah salawat Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah dalam bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Wa salallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad Wa ala Ali wa, wa salli alhamdulillah rabbil alamin Terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh